Selamat siang Bu Yam. Siang, Aduh. Siang, siang. Satu malah, malah. Saya dengar Bu Yam memproduksi ranginang. Ya. Kapan Bu Yam? Ya, ya. Jam berapa ibu Yam mulai memproduksi ranginang Bu? Jam berapa Semu Jam 2 Sampai jam berapa Bu? Sampai jam sembilan. 9 pagi ya. ya. Waduh. dalam sehari Bu ya, Ibu memproduksi berapa kilogram Bu? 100 kilo. Sebar kilo Ibu Teh? 7 kilo. 7 kilo. Per hari. Per hari. Per hari Ibu ya? Nah, yeah. ah, dalam sehari itu laku berapa Bu? Ya. Apa, Tergantung. Ada. apa Bu? Yang digantung, Yang digantung si ayah <laughs> Ada sekitar 20 pak Bu. Ada. ada. Itu berapa kalau dirupiahkan Bu? ada sekitar 300.000 ribu. 300.000 ribu ada Bu 300.000 ada, ada Bu ya ada Buah ya? 300.000 ya ada jadi dalam sebulan Ibu bisa menghasilkan sekitar 9 juta Bu ya ya Bu ya Ibu sini tuh ibu kakakang di ninggalin uka kasep oh. dalam sebulan ibu menghabiskan bahan dasarnya itu berapa bu? Berapa karung maksudnya, Bu? Sepuluh karung. Lalu dalam dalam memasarkan hanya di sini saja, Bu? Ke pasar? pasar. Tapi orang ngambil ke sini aja, Bu, ya. Yeah. Bu, tunggu mo ya? wai wawancara, ya? si budenya. Ah. Dekah. Bagaimana kita melihat produksi daripada Ibu Iyam ini merupakan Ranginang Bandung. Ini Ranginang ini sangat nikmat sekali dan produksi yang sangat bagus. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memesan nanti kita beri alamatnya bagaimana cara memesannya. Kami perlihatkan sekarang produksi Ibu Iyam. Ini ranginang yang sedang dikeringkan. Ini adalah bentuk rangginah yang sudah jadi. Uh, ada putih, ada coklat. Ini ada be, ada beberapa varian rasa. Pedas. Ada pedas, ada original, ada rasa ikan, ada rasa udang, udang dan ada yang berwarna hitam. Nah, ini adalah uh, produksi dari mayam Ayam. Nah, ini orangnya nih, Deng, eh, guys, masih gadis. Terima kasih untuk pemesanan. Nanti kita beri alamat, ya, WA-nya untuk pemesanan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Bu Yam.